Buat kawan-kawan, lanjutkan perjuangan Jangan ragu dalam melangkah Usaha itu tidak akan mengkhianati hasil Masalah gagal itu urusan nanti Yang penting kita sudah mau berusaha dan mencoba Majulah tanpa harus menyingkirkan orang lain naiklah tinggi tanpa harus menjatuhkan orang lain Salam hormat Buat para pekerja dan para pejuang rupiah